Review dan prediksi The Penthouse Season 2 Episode 6, scene pertama memperlihatkan banyak polisi yang datang ke lokasi kejadian jatuhnya Baerona. Nampak juga polisi memasang garis polisi. Sepertinya kasus Baerona ini akan menjadi heboh di media. Berikutnya terlihat seorang petugas yang mengambil sidik jari dari tombol emergency Sepertinya akan ada yang menekan tombol itu sehingga orang-orang berhamburan keluar dan menemukan Baerona yang telah terbaring tak sadarkan diri. Selanjutnya terlihat para orang tua siswa yang sedang dimintai keterangan. Scene berikutnya terlihat Oh yun Hee yang menangis di rumah sakit. Sepertinya kondisi Rona sedang koma. Lalu terlihat So Ki yang memakai baju hijau dikawal oleh petugas. Sepertinya So Ki akan dijadikan kambing hitam dari kejadian Bae Rona ini. Selanjutnya Oh yun Hee terlihat memeluk bay Rona yang penuh darah tak sadarkan diri. Lalu So Ki yang memperhatikan hal itu. Selanjutnya terlihat Sokhun yang mulai berani melawan Jo Dante. Sepertinya Sokhun sudah bosan dengan kelakuan ayahnya. Berikutnya Jo Dante terlihat tersenyum jahat. Entah apa yang terjadi namun sepertinya rencananya telah berhasil. Di sisi lain terlihat Ha Engbyul yang sedang menangis dan menyesali perbuatannya. Lalu di luar terlihat Ha Yun chul yang mengamuk di rumah Chon So-jin. Sepertinya Ha Yun chul mengetahui jika Eng yang melakukan hal itu pada Rona. Lalu terlihat So Jin yang mengisyaratkan Ha Yun Chul untuk melakukan sesuatu untuk melindungi Ng Biul. Pada scene selanjutnya Ha Yun Chul terlihat berpikir dan membuat strategi. Scene selanjutnya menampilkan seorang pria yang memasuki ruangan di rumah sakit. Jika ditebak sepertinya ini adalah Ha Yun Chul. Mengingat sering terjadi plot twist dalam drama ini, sepertinya ada kemungkinan Ha Yun Chul akan membiarkan Ba Erona meninggal untuk menyelamatkan Ha Ng Biul. Hal ini juga didukung oleh Sin di mana Oh Yun-Hee terlihat menangis seakan-akan telah kehilangan sesuatu. Di akhir kemudian terlihat siluet seorang perempuan yang datang dengan rambut pendek. Apakah ini Sim Suryon atau ibu si kembar yang memiliki tato kupu-kupu di punggung, jika itu ibunya si kembar makan Oh Yun-Hee berhasil menemukannya?